Esok Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri kali ini akan bahas Monstera Kinati Partita. Aduh, apalagi itu ya? Jadi mungkin selama ini Sobat baru tahu bahwa Monstera beberapa Monstera ya mungkin seperti Deliciosa, Persiciana, kemudian Adansonii, Obliqua. Nah ternyata ada spesies Monstera lain masuk ini Monstera Binati Partita Monstera Binati Partita ini Banyak yang belum mengetahui Dan juga masih bingung membedakan dengan Monstera Peru atau Monstera yang Ketika masih Jifril Form Nah kalau sudah mature size atau mature form seperti ini sih mudah karena sudah sobek. Nah, mari kali ini akan membahas detailnya dan bagaimana membedakan dengan Monstera Karstenianum supaya kita tidak salah ID atau salah telefon sobat penasaran, mari kita lihat detailnya yang sekalian sekalian ini adalah monstera pinati partita yang sudah mature size atau mature form ini alhamdulillah masya allah sedang berbunga jadi coba sekalian bisa kesempatan nih melihat bunga dari monstera pinati partita monstera pinati partita ini berasal dari peru Kolombia dan ecuador jadi dari amerika tropis ya peru Kolombia dan ecuador oke kita lihat lebih dekat bunganya kak ini adalah spadix atau bunga yang sudah gugur Sepatenya atau seludang bunganya sudah gugur Jadi tinggal calon biji Semoga biji ini jadi dan bisa ditabur nanti atau disemai ya Kemudian ini bunga yang masih segar Dan umur bunga dari monstera pinatif Hartita ini seperti bunga monstera lain Yang hanya satu hari Jadi kalau telat foto atau telat video Nanti sore atau besok pagi sudah gugur sobat sekalian nah ini sobat bisa lihat di disini spadik itu dilindungi oleh seludang bunga atau spate ini berwarna putih dan masing-masing monstera itu spate atau seludang bunganya itu sangat mirip tetapi nanti ada perbedaan ini berbunga tiga ini enggak rontok udah agak lama udah berminggu-minggu jadi insya Allah ini akan nanti jadi biji ini Penampakan atau wujud dari bunga Monstera Pinati Partita Monstera Pinati Partita ini termasuk yang slow grower Jadi Fahri pernah cacah bonggolnya Itu sudah 3 bulan Sejak cacah sampai saat ini belum bertunas Dan Monstera Pinati Partita ini ketika daunnya Belum sobek seperti ini yang masih juvenile form Itu sangat mirip dengan Monstera Peru atau Monstera Castaniano Nah dimana sih bedanya nanti Fahri akan jelaskan ini adalah bunga dari Monstera Pinati Partita, sobat sekalian, bagus sekali ya. Monstera Pinati Partita, bunganya seperti ini. Ini bunga yang sudah kukul untuk sepate atau seludang bunganya, sehingga tinggal calon bijinya. Dan ini masih utuh, inflorescence utuh atau bunga utuh, tangkai bunga seludang bunga dan spadiknya atau calon bijinya ada di dalam sobat sekalian susunan dari monstera pinnatifida partita ini petiolitnya sangat rapi tersusun rapi, hampir sama dengan susunan pada monstera Lehleri, aflehleriana hampir sama dengan susunan monstera aflehleriana seperti itu ya cuman untuk monstera aflehleriana itu lebih panjang untuk untuk petiolet atau tangkai daunnya, lebih pendek Bunga dari Monstera Pinati Partita nggak ada aroma Biasanya aromanya kalau malam ya Seperti pada kala lili Itu aroma bunganya malam Detail dari Bunga Monstera Pinati Partita Sobat sekalian Monstera Pinati Partita ini Berasal dari Amerika Tropis Tepatnya di Peru dan juga Ecuador lagi-lagi dari Amerika tropis ya. Dan ini adalah daun yang belum sobek, sobat sekalian. Kemudian kesini makin melubang, kemudian nanti makin sobek. Nah, bagaimana membedakannya dengan Monstera Peru atau Monstera Carstennianum, sobat sekalian? Untuk Monstera Carstennianum ini juga bisa agak besar nanti ya, tetapi Selama ini Fahri belum pernah ya lihat yang meter size bisa sobek ya. Jadi Monstera Peru atau Karstenianum yang besar itu uh, selama ini Fahri belum pernah lihat yang sobek. Jadi sampai panjang pun, sampai Fahri puter-puter nih daunnya masih segini. Ini juga Monstera Peru atau Karstenianum Ini sampai muter-muter nanti daunnya tetap segini bisa lebih besar lagi tiga kalinya ini cuman Fari belum pernah lihat yang sobek Fari belum tahu nanti apakah tetap bisa sobek atau tidak karena belum punya yang sudah sobek ya kemungkinan memang tidak bisa sobek nah, bagaimana sih membedakannya ketika juvenil form Monstera carstenianum dengan Monstera Pinati Nih. oke kita perhatikan di sini lebih mendekat ya kak coba sobat perhatikan bentuk daunnya ya bentuk daunnya monstera karstenianum untuk yang juvenil form kadang daunnya juga sebesar ini jadi lebih kecil lagi ya ini termasuk yang udah agak besar Oke kita lihat pada bentuk daun bentuk daunnya hampir sama cuman untuk karstenianum itu nanti lebih runcing dan lebih panjang untuk untuk monstera pinati partita itu lebih melebar Kemudian dari segi tekstur, untuk Karstenianum atau Monstera Peru, ini lebih ekstrim ya strukturnya. Ini seperti ada benjolan-benjolan relief, lebih kasar atau lebih bertekstur. Kalau jalan itu lebih bergelombang gitu ya. Kemudian untuk yang Monstera Pinati Partita itu lebih, cenderung lebih halus dan urat-urat uh, daun ini itu lebih rapat. Vins atau urat-urat daun ini lebih rapat dan berjajar rapi Hampir sejajar-sejajar ya untuk urat daun pada pinati partita Nah untuk karsten anum itu urat daun lebih jarang dan lebih tidak beraturan Ini ada yang jaraknya segini, ada yang segini, ada yang jaraknya segini Ini juga jaraknya ada yang segini, ada yang segini Nah kalau yang pinati partita ini jaraknya lebih rapi Kemudian dari segi petiolit atau tangkai daun untuk Pinati Partita itu tangkai daun atau petiolitnya lebih panjang. Untuk kastenianum itu lebih pendek, seperti ini, itu lebih pendek. Kemudian dari bawah daun nih, bawah daun juga terlihat untuk yang karstenianum itu lebih bergelombang atau lebih relief karena lebih mukanya cenderung lebih kasar sobat sekalian. Nah, itu untuk membedakan Monstera cristianum dengan Monstera pinati partita. ini juga Monstera cristianum, Monstera kalau dari segi warna hampir sama ya. kemudian sobat bisa lihat nih, mulai dari belum sobek segini lebih besar, kemudian berlubang dulu, kemudian mulai sobek ya, mulai sobek, mulai membesar. Nih besar. Yang ini belum mature size karena dulu sebab vari cacah bonggolnya. Jadi belum berbunga. Yang tadi vari tunjukin itu lebih pendek tapi lebih mature size. Uh, nanti semakin mature size itu jarak tiap ruas juga semakin pendek seperti pada aroid lain, seperti pada monstera lain. Ini jarak tiap ruas uh, masih panjang ya. Ini di sini ada tumbuh Remusatia vivipara ini. Remusatia vivipara. Oke ini jarak tiap ruas tuh masih jauh, kemudian di sini semakin merapat semakin mature nanti semakin merapat nih. Oke, semakin rapat ruas-ruasnya hampir tidak terlihat. Nah kalau untuk propagasi kalau yang sudah mature ini agak susah karena ruas-ruas e, atau stem ruas-ruas dan stemnya itu tertutup oleh petiolet atau tangka daun. Untuk yang masih juvenile form ruas-ruasnya masih terlihat. Jadi kita bisa propagasi di sini kelihatan banget ya. Propagasi di sini di sini. Nah, kalau yang lebih rapat gini agak lebih susah. Eh, okay. Monstera pinnatifida berasal dari Amerika tropis tepatnya Peru dan juga Ekuador. Dari Peru dan juga Ekuador. Ini akarnya sudah tebus-tebus ke bawah. Monstera pinnatifida dan medianya Fahri menggunakan media sekam fermentasi yang sudah Fahri share di video-video sebelumnya yang Fahri gunakan untuk media aroid termasuk monstera, aglonema, philodendron, alokasia sobat sekalian, ini adalah bunga dari monstera pinati partita ini, ya, ini adalah bunga yang sudah lepas seludang bunganya Dan tinggal tongkol bunga Dan ini bunga yang masih kuncup belum mekar Dan ini bunga Yang masih utuh dengan Seludang bunga Bagus sekali ya untuk Bunga dari Monstera Binati Partita Ini tanamannya sudah mature form atau mature size Sehingga dia sudah Berbunga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 Bunga dari Monstera Pinati Partita Ini sosok daunnya sobat sekalian Sudah mature mature Form atau mature size Monstera Pinati Partita Sobat sekalian Ini adalah Monstera Pinati Partita Jadi dengan video ini mari harap Sobat lebih mengenal monstera binati Parita Dan Tahu cara membedakannya dengan Monstera castellanum atau monstera peru Ini yang Fahri pelihara dari Daun belum sobek Lihat sampai daun sobek dan Daunnya semakin besar Monstera binati Parita ini termasuk slow grower Fahri cacah bonggol Udah 3 bulan aja Belum tunas Tapi pokoknya masih seger, akarnya masih jatuh Jadi memang butuh kesabaran apa sih pupuknya sampai sebesar-besar ini? Pupuknya adalah kesabaran, ketelatenan dan konsisten ya. Pupuknya itu. Semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya. Video.